Apakah harga emas akan terkoreksi secara umum pada grafik 30 menit an? Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1771.01 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1760.87 sekian analisa forex untuk tanggal 22 Juni tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212